serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini Kita mendapatkan kabar spesial banget ya dari Indosiar Perhatikan Indosiar ini baru saja mengungkap video TikToknya Papa Binlar saat momen Lesti Rizky Bilar di kota Paris Wow, banget ya Makin gak bisa move on momen-momen spesial, cute, dan gestrek Yang selalu diperlihatkan oleh idola kita ini Disimak persahabat ya Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Indosiar Nonton sampai akhir Ada yang bisa ngikutin gerakan mereka? Kira-kira kalian bisa nggak nih Ngikutin gaya Lesti dan Rizky Bilar main tiktok Ini sih cute dan sangat menggemaskan sekali Banyak persahabat ya Tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Mama Eda 1998 mengatakan Leslar memang beda Katanya tuh ya luar biasa nih Idola kesayangan Selalu saja membuat kita bangga Dan selalu membuat kita bahagia Inilah Kapol gesrek Yang selalu membuat happy Semoga saja Lesti dan Rizki bila rumah tangganya langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat ya, Salvo dengan kalimat komentar yang diberikan Dari Revalia Salasabila Putri mengatakan Couple gesrek iya, romantis iya, haru iya limited edition couple kesayangan ini katanya tuh masya Allah banget ya Couple limited edition Itulah Lesti Rizky Bilar Leslar, Masya Allah Kemudian juga persahabat, ada info penting Yang diunggah oleh Leslar Stick. Ini info bahwa Bunda Lesti Kejurah Akan tampil di acara Dandut Academy 5, Masya Allah banget. Yang ekspresi Bunda Lesti begitu Sangat Menghayati sekali ya Seperti ini, lagi mendengarkan Peserta nyanyi, ini persahabat ya, Masya Allah, wajah cantik Yang selalu membuat kita bangga kita lihat juga persahabat ya, info penting yang kita dapatkan. Mengenai acara Dangdut academy 5 di SIMAK dan tentunya persahabat dicatat tanggal dan jamnya. Kali ini ada perubahan sedikit nih persahabat sebelumnya, tanggal 28 Juni. Kali ini... Dangdut Academy 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai hari Rabu Tanggal 29 Juni setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Sebelumnya persahabat kita mendapatkan info mulai hari Selasa tanggal 28 kali ini Infonya mulai hari Rabu nih persahabat tanggal 29 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jangan lupa persahabat setiap hari kita akan menyaksikan Idola kesenangan kita di acara dangdut Akademi 5 Kemudian juga persahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan siang hari ini Akhirnya baru diposting juga nih persahabat momen spesial Bunda Lesti dan Papa Pilar main skuter bareng Aduh anak SMA tuh persahabat ya Baru pulang sekolah katanya tuh luar biasa banget Ini sih kebahagiaan yang benar-benar kita dapatkan kali ini diunggah oleh Kak Frawlila Luar biasa Disimak juga persahabatan ya postingan ini pun diunggah kembali Oleh aku sendal putih bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Misi-misi anak sekolah mau lewat Duh gemes banget lihatnya Kayak anak SMA lagi pulang sekolah bareng tuh, Masya Allah banget ya Hingga banyak juga jadi komentar Dan respon juga yang diberikan Dari Sinta Leslar Saudi Mengatakan Masya Allah Pemandangan yang indah Dan kapal yang sweet katanya tuh kita bahagia dan selalu bangga karena setiap hari kita mendapatkan asupan vitamin dari idola kita. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya, persahabat jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.